Pada Rabu 1 September 2001, SIGAP Indonesia bekerja sama dengan Negeri Gantin Sleman Selembang, Polda Diy, RS Bayangkara, dan program IEMSAP melaksanakan kegiatan vaksinasi bagi masyarakat di evabel di Diy. Ada 75 difabel dengan ragam hambatan menghadapi vaksinasi tersebut. Para difabel peserta vaksinasi diundang dan difasilitasi penyelurutan untuk sampai di RS Payangkara. Para peserta mengapresiasi adanya informasi dan penyelenggaraan vaksinasi yang sangat dibutuhkan untuk. Tadi ke sini jam berapa, Pak? Ke sini jam 09.00 nih. Ya. Jam 9, ya. Ke sini sama? Oh, anak Bapak namanya siapa, Pak? Agung. Sagung. Kalau bapaknya namanya? Suarsono. Suarsono. Oh, gitu. tadi habis vaksinasi apa, Pak? Habis vaksinasi Dapat info vaksinasi dari siapa, Pak? Dari itu masih kok. Dari Panitia itu. Oh, mas Panitia dari Sigab ya? Ya, dari sini. Oh ya, oke. Okay. Tadi dijemput atau ke sini sendiri, di Pak? Dijemput ya. Okay. Dari dari Sigab juga ya? Iya. Oh, dijemput. Gitu. Berarti sebelumnya belum pernah vaksinasi ya, Pak? Belum pernah. Oh iya. Aslinya mana Pak, rumahnya? Saya orang Jogja sih tapi di Candi. Oh Candi. Sarbun Sleman. Oh Sleman itu ya. Oh iya. Sudah sarapan tadi pak sebelum kesini? Pudah. Oh udah. Gimana pak setelah vaksinasi? Ya. Enak, enak <laughs> gitu ya. Dan mudah-mudahan <laughs> sehat ya pak ya berapaan ya, gitu setelah vaksinasi ya. <laughs> uh. Uh. Terus vaksinasi untuk keduanya kapan pak? Tanggal 29 Tanggal 29 puluh iya, sembilan. September ya? Iya. kesempatan kali ini, kami ikut mendorong di wilayah Rumah Sakit Banyangkara. Ada sekitar 75 orang yang sudah ikut uh, dalam acara vaksin kali ini. Dan kemudian sebelumnya juga, uh, kami juga sudah melakukan vaksin di wilayah Bantul, kemudian ada di wilayah Polresta Kota Yogyakarta, juga ada di wilayah uh, Sleman City Hall. Kami bekerjasama dengan Gergatin dari Stimul Yogyakarta, sama dengan Polda Daerah Srimulat Yogyakarta bekerja sama pula dengan uh, para kader yang ada di wilayah Daerah Srimulat Yogyakarta. Nah, harapan kami, kegiatan vaksin ini bisa mendorong dan banyak teman-teman di Babel yang ikut vaksin di wilayah kita, Yogyakarta.